Taukah kalian, Situ atau Danau Lengkong Panjalu adalah salah satu perpaduan wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi yang berada di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain menyimpan kekayaan alam, konon katanya di Situ Lengkong juga menyimpan misteri yang terkait sosok kasat mata. Bahkan kisah misteri di Situ Lengkong tersebut juga kerap kali dirasakan oleh para pengunjung atau para peziarah ke makam leluhur Prabu Haryang Kancana atau Putra Sang Hyang Boros Ngora. Kisah misteri di situ Lengkong tersebut akhirnya beredar ke masyarakat dari mulut ke mulut. Konon katanya nih, terbentuknya Lengkong Panjalu berasal dari air zam-zam yang dibawa oleh Sang Hyang Boros Ngora atau Putra Raja Panjalu, usai berguru agama di Tanah Suci Mekah. Berikut adalah kisah misteri yang terdapat di Situlengkong Panjalu Ciamis, Jawa Barat. Yang pertama yaitu ada sosok harimau kembar jadi-jadian. Menurut cerita yang beredar, saat warga atau pengunjung melihat dua harimau di hutan yang ada di sekitar situ lengkong ini, maka itu adalah harimau jadi-jadian yang sedang berpatroli. Berdasarkan kisahnya, pada zaman dahulu dua harimau tersebut awalnya adalah manusia. Mereka bernama bombang larang yang jantan dan bombang Kincana yang betina. Mereka juga merupakan cucu kembar dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Si kembar Bambang ini lahir di Panjalu. Bahkan mereka juga sempat berguru kepada orang sakti saat remaja. Mereka berdua sayangnya mandi di kolam atau mata air bersih, yang artinya melanggar aturan guru mereka. Hal itu membuat si kembar Bambang ini berubah jadi harimau. Kedua harimau ini lantas diurus oleh Raja Panjalu pada masanya. Bahkan mereka juga disebut Maung Panjalu.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 Yang kedua yakni sosok naga di dalam situ Lengkong Panjalu. Konon katanya nih, dari mitos yang secara lisan diceritakan turun-temurun, ada makhluk gaib menyerupai ular besar dan panjang mirip seekor naga yang mendiami situ Lengkong Panjalu. Masyarakat sekitar yakin naga tersebut adalah penjaga dan pelindung, khususnya jika ada orang yang berbuat jahat atau berniat mengganggu keasrian situ Lengkong Panjalu. Yang terakhir yaitu hal aneh ketika orang Sumedang datang ke Situ Lengkong Panjalu. Tahukah kalian, adapun dari cerita masyarakat yang berkembang di sana, bahwa kondisi cuaca jadi berubah aneh ketika orang Sumedang yang menikahi pasangannya di Panjalu. Cuaca menjadi hujan lebat, bahkan disertai pula angin kencang. Maka, kerap kali orang Sumedang dilarang untuk menikahi pasangannya di Situ Lengkong Panjalu. Wah, kok bisa ya?